kian air atau mulang ngongkonan ya semala kisape bek atau mulang santini kau enggak botol terkongkolan <tik> buatan ini buatan kritik ngandani ini kritik kau aktivis saya <tik> itu tidak boleh ini katanya Habib Salim Asyati tidak boleh kalau anakku lagi ngotot anakku anak akan anak anak tunggul kulonun niru ilmu dari ni bapak, bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon, nuku balik, keluarin jengkel, badinibali santri, badi wanten tamu, pas teng pondok, kalian kulon teng pondok, bocah dorame guyon, bapak nuku balik, bok tensias, pak, oh jodoh santri lagi guyon, seake, nawn aku mari rasidoy, ya. tak takut ke lagi yang nopo. Guyon uang ngelok, seneng uang ngelok, uang radiduwe <laughs> cari-cari bapak. Bapak seneng nih guyon, uang duwe. pasal do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah guyon dek mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Bahmun gak ngotek, nak lo santri di guyon, aku seneng. Kalau bolak-balik, bahmun tengah dalam, baik kalau santri guyon, aku seneng. Kok iso seneng gak Padahal gak dipopo. popot. <laughs> Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, senengku mewah wong Tuhan ini rajelelas maksudnya radiwarisan wesel telat, golek ilmu ya ratau untuk <laughs> mok golek, golek ratau kecekel coba iso guyon woh mewah itu, mewah sekali <laughs> itu seorang kiai yang bijak aku <laughs> <laughs> pasti nyelok ras itu kemudian aku rasa kita tidak tiru nyelok anak loh. ya tentu untuk hal yang gak penting. Kalau penting ya harus. Sale wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama gak penting. Ini balinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi gak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita yastaufun, tapi ketika dengan orang lain kita yuh itu kata, kata Habib Salim Asyadiri wahada mizanul adal ini mizanul adal, dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun tidak hanya konteks timbangan dan takaran tapi perilaku sosial itu setuju saya wahada mizanul adal wahada makinul adal, tapi tidak yakhtas bil-makil walabil-mauzun tapi dalam sistem sosial misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampaian di depan umum, berarti saya milik publik dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu, fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik keluarga saya juga agak agak ganggu, itu bahaya bisa adulatul ini, apa? fair. Kaya. Loh aku roh sampeyan, misalnya aku roh hamdani kok mesra bik ning dalan, nah, aku nggak ngarang ganggu, nggak ngarang salamanang. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu nggak gampang, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> nggak gampang misalnya adeknya liburan di Jogja karena liburan terus mesra woi roh wah, caraku haram ganggu itu haram gampang dalam kondisi darurat ekonomi uangnya sebuah gue bojo itu mewah ya, oh mewah sekali jangan kamu ganggu terus lu sangin putih jenengan wah bubar ya. <laughs> itu wahadah mizanul adl bahada mizanul Mizan. Kalau setuju sangat sangat setuju. Kalau menurut gue ngerasa aku, bapak ini, nak dok, badan tuh bondok di Bali Santri Santriin pas guyon gugian nurati terus, sakit cum. Santri gue serati cumbek, Wong tua kadang, katengung, Wong di malah kacau meneng. Saat ini santri kan rotot rotot diwesel, wesel, kan kadang kada santri rotot wesel, gitu. Buruh-buruh masa, lo kok iso guyon, mewah mewah. Kau tuh alpat lah kira-kira. <laughs> mewah sekali. Ini. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal Mbak yang ada dimantun yang wah, mbak yang ada tidak ikundang, soalnya khayal-khayal, rokok joinan itu. <tik> itu, itu pernah ada cerita, ini yang cerita itu keluarga Tebuirem, dulu Mbak hab itu, Mbak Wahab hasbuah pendirian itu rokokan Rokokan, pas bengi-bengi dulu itu kan enggak ada listrik, santri sangking kacau nih begitu itu jalan yang pojok petengan yang pojok misalnya rokok, jadi kusantirin aku tiwat kancuin bareng join rokok itu dijaluk bareng di soto itu murup, muruk lebih padang ya, kita wajib lah melayu sandi loh, lama banget sandi kang jadi join kan, jadi rokok itu join kan santri saya ki saat pikir fikir tetap nggak kayak isalaran gitu kan. Ya, di seura, yoro kok situ, udah gue cintoti. Lu, lihat terus isogu ya, lu kan mewah no? Kan. Dia ya, Melayu. <laughs> <laughs> Kalau di Sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri tuh, bahkan dia itu kan rokokan, diend. Kalau di Sarang tidak se ekstrim itu, di pojok MGS loh kan? nanti kan biasa Mbak Him, di MGS. Nah, ya Mbak kan rokokannya. Sandri lewat. Kang, nilai korek ya, Kang. Bareng di sumut <laughs> <laughs> <laughs> Tapi masih ekstrem yang tadi itu, join rokok. Wah, <laughs> <laughs> oh, repot Sandri di sebuah repot. Coba Zubair kan fisiknya tidak sebesar Bambun. Baju Zubair, Baju Zubair, apa ya Bambun itu? Itu bapak zaman mondok. Coba Zubair liwat yang pondok. Sampai Zubair cilik. Langsung konggurio no santri kecil dirangkul. Kita <laughs> tinggal. <terusuk> ah, eh, kacau, kacau, santri kecil, -kacau. kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelacur yang disalami. Malam, saya kan pondok kakek Nadia RT. Ya, <tuh> Serepet Ya jadi itu Saya punya dalil ya Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan Tentang itu, ya saya ulang lagi Tentang itu, bahwa yang dikatakan Habib Salim as saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis bahwa Itu Syatiriya Kenapa saya cerita itu, karena sanat itu Tidak boleh hanya sanat ali ya harus ada sanat nazil Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik Nyun sewa Abu Bakar, Umar, Hasan Basri Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka Tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim as Tanpa Mbah Arwani, tanpa Mbah Turilhan Tanpa G.E.G. kita Kenapa? Ilmu ini kan tek Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu Bahaya disalah tafsirkan Saya ulang lagi bahaya disalah Misalnya coba para ekstremis dalilnya Karena langsung Quran hadis Padahal Quran itu ada mahmalnya Ada takwilan yang tahu itu adalah perawi yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, saya beri contoh kamu mesti nggak bisa bantah. Nak nuruti takbirnya kita bajuri kita pih anak Nekani resepsi saya haram kakek. Di situ jelas ijab batu alimatil ursi adalah wajibah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran khatila rijal Wanisa itu jelas dicontohkan khatila rijal Wanisa. Nah, sekarang mau ikhtilat, gue ngantin nangis ning resepsi, mergo sadar, jamu nih resepsi gue sadar kabel kancamu bojo ayu, bojo mudok segera mulai ini kalo di gus bojo itu sementing kena dijak buah sampe konca kulonu cerita ngajak bojo di resepsiku haram gak elek, Lah kok iso? mari di gue nyek-nyekan lu <laughs> misalnya sampe ini podok meloete playboy, itu boleh bojo mu elek, ayo mentolo gak ngajak nih resepsi ayo, ayo jawab gue nak mentolo ya orang dablek nan ya lu nengenas ya kan pemuda senior ini podo melete, cuma libujo nele ngebis, seng digonya nyiak numpak mobil bujone, ayu, wong nengenas kan yakin kan <tik> itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya, <tik> lu nengenas ya kan penuh podo melete, cuma libujo nele tekonek resepsi ngebis, mau nge nge cek lah caranya, seng kono mau bukanya i, bujone ayu Gue mobil, orang yang bukaan no. wah tambah ngenes gaya, wah oh, ngenes. Malah ngejar kocok ulo, bener jenengan gus. seneng acara, nengacara, dukung ya sing nasi elek Ibu mau. <laughs> nah ini salah cerita, tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau gak ada guru saya menyaksikan Mbah Mun ya rawo kalau ada resepsi asal gak ada gus gus nazi ya rawuh setahu saya gus sulin ya rawuh guru-guru kita kalau ada santri nekah dan itu terjadi ikhtiar tuh rijalwan setahu saya beliau-beliau kalau gak ada uzur ya rawuh berarti ada tag ada ahwalul mas saya apa ada tag ada ahwalul mas saya dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silatur dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri makanya saya bilang, kita ini butuh sanat nazil, butuh sanad apa? nazil, jangan langsung ali, karena kita gak tahu takwilannya itu takwilan itu penjelasan detailnya kita gak, gak tahu makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, ini kan kitabnya Syed Muhammad, saya tahu kitab ini dari Zubdatul Etkon Zubdatul Etkon dari kitab Etkon tapi kita butuh orang sekarang. Yang yang utama tentu yang utama. supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga, terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada istilah rijal, wanisa Yus aja nirlana nuruti haram, yus karuan haram, ngelanang wedo ini padi-padi. Kabes itu tahu sebentar jauh komentar. Lo caya nih ngono krim celek Gue gak asing itu ayu, gue cek diomong no cek ora, gue ngomong pangeranu ya alamusi wah, misalnya kira ngomong, tapi aku rango ngomong, atimu ngomong, godo ayo, dobatin tau ragi kira roh, gue gak ganteng, fucunya le, gue kok kelum, langko na ayu a ganteng, sing wo fucunya nge nes, wah, nge ora aku, fucu gue le, fucu gue yo, kan jadi ini kan ajang ajang masalah memang menurut saya itu jajal terus terus